Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 10 peserta didik baru, kami ucapkan selamat datang di SMK NU Ma'arif Kudus. Dengan bersekolah di SMK NU Ma'arif Kudus, tentunya kalian di sini akan mendapatkan suatu budaya yang baru yaitu budaya industri yang tentunya tidak dimiliki oleh SMK-SMK lain dan menjadi ciri khusus di SMK SMKN Marif Kudus. Sehingga kami ucapkan sekali lagi selamat Anda para peserta didik baru kelas 10 dapat diterima di sekolah yang hebat ini. Nah, pada materi MPLS kali ini, saya Pak Raditya Nugroho atau Pak Raditya akan mempersamai kalian mengenai materi budaya industri. Berikutnya akan saya jelaskan, Materi-materi apa saja yang akan kalian pelajari di budaya industri. Berikutnya akan saya jelaskan mengenai apa itu budaya industri. Budaya industri adalah budaya dari industri atau perusahaan yang diterapkan di sekolah, di mana budaya ini akan membentuk soft skill kita, Di antaranya adalah kedisiplinan, keuletan, ketangkasan, kecerdasan, dan juga inisiatif yang tinggi. Tentunya, dengan budaya industri, nantinya pada saat kalian lulus dari SMKN Ma'rif Kudus, kalian sudah mempunyai soft skill yang hebat dan juga mempunyai hard skill yang mumpuni, sehingga kalian menjadi lulusan SMKN Ma'rif Kudus yang berkualitas. Budaya industri yang dikembangkan di SMKN Ma'rif Kudus dapat dicontohkan sebagai berikut yang pertama adalah budaya 5S dalam bahasa jepang 5S diartikan adalah seiri atau ringkas seiton atau rapi seiso atau lesik seiketsu merawat dan kelima shitsuke rajin oke ini tugasnya saya terima silahkan kalian kumpulkan di loker kalian masing-masing ya ya oke saya berikan ya Budaya 5S berikutnya adalah seri atau ringkas. Tugas-tugas kalian yang kalian kumpulkan ke guru akan ditempatkan di tempat khusus yang mana di sini tidak akan memenuhi meja guru. Kalian pasti akan gumun, kalian pasti akan merasa bahwa oh ada sesuatu yang berbeda. Dimana di ruang guru tidak ada tumpuan berkas-tumpuan buku karena apa? Prinsip ringkas di sini. Kita selalu membudayakan barang-barang yang tidak terpakai akan ditempatkan di ruang khusus Dan apabila harus dibuang maka benda itu akan dilabeli dan nantinya akan ditaruh di tempat pembuangan akhir Mau tahu buktinya ringkas? Check it out! Yeah. Budaya seperti ini sudah menjadi kebiasaan setiap hari dari murid-murid di SMK NU, Maarif Kudus. Budaya ini adalah salah satu cerminan dari 5S, yaitu seiton artinya rapi, setelah menggunakan media praktek atau setelah menggunakan media pembelajaran yang ada. Kalian wajib hukumnya untuk merapikan kembali, mengembalikan kembali barang-barang tersebut agar lingkungan sekitar menjadi kelihatan lebih indah. Ya. Oke, silakan melakukan kegiatan 5S Budaya industri selanjutnya adalah budaya 5S Seiso atau yang terkenal dengan resik Resik di sini adalah selalu mengupayakan lingkungan sekitar baik itu dalam sekolah, ruang kelas, bengkel, soltar, dan resik Dengan keadaan bersih, semangat belajar pasti akan tinggi Kenyamanan pada saat menggunakan fasilitas yang ada di sekolah pasti juga akan tinggi. Untuk itu, setelah melakukan praktek selama 8 pembelajaran, para peserta didik di SMPI Demak Kudus meng selalu mengadakan kegiatan sehisi. Oke, pada murid, setelah membiasakan ringkas, rapi, resik, berikutnya, 3S itu, apabila sudah dibudayakan, maka S yang keempat yaitu rawat. Dengan merawat ketiga S itu, niscaya, pasti lingkungan akan terasa sangat nyaman, kalian pada saat belajar, pada saat praktek pasti akan merasakan suatu hal yang membuat kalian semangat dalam belajar untuk itu 3S plus 4S ini yang keempat yaitu rawat harus kalian budayakan agar tercipta lingkungan belajar yang sangat kondusif sudah ditata semuanya? oke sip Setelah kalian mempelajari 4S dalam budaya 5S, budaya 5S berikutnya adalah Shitsuge. Shitsuge ini adalah membiasakan budaya-budaya 4S tadi sehingga nanti terbentuk suatu kebiasaan dan mencegah agar budaya 4S sebelumnya tidak turun, sehingga apabila budaya 4S dan 5S ini dapat implementasi dengan baik akan tercipta nuansa belajar yang bersemangat dan juga nyaman Waalaikumsalam Waalaikumsalam Budaya industri yang kedua adalah work habit atau budaya kerja aplikasi dari work habit contohnya adalah berjalan di jalur hijau Para murid baru harus dapat membiasakan diri untuk wajib berjalan di jalur hijau karena jalur hijau adalah jalur pejalan kaki Untuk itu, kalian pas pada saat di sekolah akan melihat jalur yang ada dengan warna hijau kalian harus lewat di jalurnya pada saat kalian berjalan menuju ke ruang-ruang KPD sudah lengkap? Ya. Sudah siap praktek? Siapa. Siap Pak. Silakan dimulai. Budaya industri selanjutnya adalah menggunakan alat pelindung diri saat praktek di bengkel. Pada saat kalian praktek di bengkel, wajib hukumnya kalian menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan peruntukannya. Apa tujuannya yaitu melindungi diri kalian dari resiko kecelakaan kerja yang terjadi? Karena pada saat kalian praktek, kalian harus mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, para murid baru, SMK Nomadim Kudus, budaya industri yang harus wajib juga kalian miliki di sini adalah basic mentality. Basic Mentality ini adalah suatu mental dasar yang mana harus dimiliki oleh siswa SMK Umarif Kudus harus ulet, tanggung jawab, terengginas dan juga memiliki daya saing yang sangat tinggi. Untuk itulah siswa SMK Umarif Kudus harus mempunyai Basic Mentality sehingga nantinya apabila lulus dari SMK ini maka kalian akan punya kesempatan yang besar untuk diterima di perusahaan yang kena Pak, ini saya sudah kami sudah mengecek. Oke, okay, sudah semuanya ya? Oke, okay, bagus. Ini sudah tidak ada koreksi, mantap. Lanjutkan prakteknya. Ya, Oke. Okay. Selama masa pandemi COVID-19, ada salah satu budaya lagi selain budaya industri yang diterapkan di sekolah kita, yaitu budaya pola hidup bersih. Untuk itu, selama berada di lingkungan ASMKN Umarif Kudus, pada saat masuk kalian wajib menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun, dan ingat jaga jarak. Well Dan para murid, sudah saya jelaskan mengenai budaya industri apa saja yang dibudayakan di SMKNU Umarif Kudus. Kalian sudah memilih untuk bersekolah di sini, untuk itu harapannya kalian selalu menegakkan kedisiplinan agar budaya industri dapat selalu terjaga dan terawat di SMKNU Mahathir Kudus. Sukses untuk kalian, SMKNU Mahathir Kudus, make efforts and pray to the best. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.